ini Imam itu kalau terakhir kan pindah, Kan dua rokaat dulu, lalu pas dua rokaat itu pas witir, yang witir kok, yang terakhir witir, tiga rokaat itu dua rokaat niatnya witir novo, novo. Setelah dua rokaat sampe salam, salam itu menjadi sholat teraneh di dunia, karena muni witir tapi jumlah dua. Itu sholat teraneh, di dunia oh. Terus amin, mendingin buat ngegosok kulon. niku telu tapi lurus. Nah, berarti kayak gue direnguk. No pengiran Kudu kamu pengiran ke penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada <laughs> karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir. Tapi rokanya, maka kamu harus si, niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan, solusunatan rokate ini minal witri. Jadi diumumkan, sholatlah dua rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan. Witer lah, itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya dua rokaat.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 Selesai. Sebab itu, seharusnya witir agak resiko, ya orang rokaat langsung tasahut awal, engkau terus tambah saroka atka, terus mirip maghrib lah, mirip apa? maghrib. Tapi itu kan masalahnya ndak populer juga. Nah, itu. Akhirnya dia kali sunatan, minal witri berikin, ono minal witri kan? Tuh, kalau diterjemahkan sholatlah kalian, paket witir, tapi ganjil si, paket witir tapi. Kendap sih, tapi ini sementara gusti, tapi kita bingung, bingung itu cara pangeran-ra pangeran itu bingung tenang ngadepi nah, makanya itu nak cara ku loh, serosati curok-curo noh, semoga unik ya jadi barang keliru kadang yo, ya, mungkin khusus pura pangeran diserosan ya unik, jadi nak sholat ya, nak cara nak cara Saidina itu memang beliau bilang dua rokaat tuh berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap dua rokaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu witir nabi tir Kemudian sholat sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya, soli sunatan ini biasa saja nafal mutlak Gak usah nyinggung-nyinggung <gul> -nying> loh Witir, Lo ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak nopo witr lah nanti yang satu terakhir witr ya tapi ada tengoten itu jadi ini perlu sampean ketahui sholat mang, memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampai niat witr setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sen nopo nah, suwe-suwe -su -su nak rokaat yang terakhir batal berarti singharpe melok batal mungkin sak Capres, kenapa cawapres ya? Orang iso sholat ke ono, nah, itu do ya terus niku Gue kevia kevia sholat di sambian. Mang akal akalan tenggenit witirung pun bener. Solusur nata minal witri rok ini. Jadi, ini gue bener ya, rondo ngawur tadi <laughs> ngawurnya itu tadi wong sholat. Tiku mustakilah setelah ditutup. Salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan malah niku tak cocok pengumuman niku cocok tapi kan makmum para dihisab kan salah sunatan anut imam tengati <tuk> salah salah salah bener bener mau Tadi kalau nih alim fakir tapi paling tersiksa aku kalah bea atet kalah be nope atet nanti nentang atet tuh rapi mencari nabi kalau mumeyu bongis malam ngomong bong nggak mau yang pintu ya malam nope pintu itu itu yang safi harusnya punya rasa malu orang yang mengatur solat sedemikian rupa sebenarnya solatmu niatmu salah lah kelirak keliru lah uang solatku besabe rasa detail-detail nope nih ya. Lha nek jari Imam Syafi'i kuwi mlebu niat duha untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, pilih-pilih tetep apik. Oh, dadi ora usah ribet-ribet niat lho, babang barang apik. Paham ya, tapi kan sederhana kan sebenarnya kita enggak perlu bulat Enggak perlu apa? Bulet. Paham ya, terus iki penting